Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umari dunia wa ad-din Asyadu la ilaha illallah wa ahdahu la harika lah Wa asyadu anna muhammadan ambil rasuluh Allahumma salli wa sallim ala serina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berziarah. Bahwa ziarah pada hari ini ada yang ditunggu-tunggu oleh kita. Ini sudah dua tahun yang lalu, secara umum kita tidak melakukan ziarah. Secara bersama-sama seperti hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka ziarah rutin kita disampaikan oleh Ustaz Denny disponsori oleh Buya Kiai Darus sejak tahun ke-5. Dalam dendahan harapan kita selanjutnya acara ini dapat kita teruskan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Marilah <tuh> kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasohbi ajma'in. Pada hari ini kita datang sini dalam rangka syukur kita kepada Allah Terima kasih, kita kepada guru kita. Bagaimana rasa terima kasih Terima kasih kita, kita datang ke sini, kita berdoa, dan kita mohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosanya. Nabi mengatakan, Man lam lam orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti juga tidak terima kasih kepada Allah. Kenapa yang kita dapatkan hari ini tak terlepas dari peran manusia juga yang diberikan oleh Allah subhanahu taala kelebihannya. Ada yang Allah berikan kelebihan itu berupa ilmu. Inilah salah satu ilmu yang menjadikan orang mendapatkan pahala adalah ilmu pengetahuan. Kita pada hari ini kita hadir di sini sebagai bukti bahwa kita diarahkan oleh Allah untuk datang ke sini. Karena Syekh Burhanuddin telah meninggalkan ilmu yang diberkahi yang kita amalkan. Mungkin tidak salah dari beliau, tapi beliau dululah yang membawa Islam ke sini, sampai ke guru-guru kita, sampai kepada kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih kita kepada Syekh Burhanuddin. Untuk itu kita bacakan doa tadi, semoga Allah tempatkan arwahnya di tempat yang sebaik baiknya Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu bahagia Terima kasih kepada uh, Pengurus uh, Makam Syekh Burhanuddin dan kepada Panitia Yang telah menyambut kami Dengan tenda Dengan perlengkapan Sehingga kami dapat nyaman berziarah Jadi Bapak Ibu bahagia Sebetulnya Rumah ziarah seperti ini bukan memberikan keteduhan kepada Syiburhan Udin ya, jangan kita berpikir beliau itu harus dipayungkan, harus kita atap kuburnya supaya kena hujan, jangan ya, begitu sebab beliau itu pada hakikatnya beliau telah ciptakan oleh Allah di tempat yang mulia kenapa kita berikan atap? untuk kita datang masih Raksiko kalau tidak ada atap, tidak bisa, maka yang yang perlu kita akan padai, pahami bahwa fasilitas ini paling untuk kita jadi ini Alhamdulillah, ini dibantu oleh janda Kabupaten Kampar. Dan mudah-mudahan nanti ini menjadi event Provinsi Riau. InsyaAllah ini fasilitasnya akan dilengkapi. Karena satu-satunya ulama yang dikenal secara Nusantara, yang ada di Provinsi Riau adalah Syekh Burhanuddin. Ini berbahagia. Syekh si Burhanuddin eh, datang dari Arab. Ya. Stempel tadi yang sampaikan oleh Ustadz Jenaedi bahwa situ tercatat di situ khadilkuh makatul mukaroba yaitu Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin adalah ketua pengadilan agama ke kota makam yang ditugaskan oleh pemerintah pada waktu itu untuk datang ke Nusantara tempatnya di Rio lebih jelasnya dikuntu sekitarnya agaknya pada waktu itu uang kita risiko di Islam neba. mereka datang sini dulu pernah saya sampaikan kepada Ustaz Abu Somad sehingga menjadi buah bibir dia saya dia, berhanuni kalau tidak datang ke Siko, agak sampai kini walau makin maki, maki masa makan wiluang panggang belum panggang tu di Cino tu penyebab penyakit <tuh> Ayatnya, <tuh> inilah jasa beliau jadi untuk itu kita hadir di sini, mengingat jasa beliau mentoakan beliau bukan berarti beliau kekurangan kila ber berhusnul zambl. beliau itu mendapat kehormatan, cuma bagi kita menghormati beliau, sama dengan kita berselawat kepada Nabi inallahu malai ketawisulun alami ya iladina amanu Soluane. Ibarat boleh laponuh Itu yeah. tambah ayunya Melimpah Terus awak duduk di situ Siapa Awak nampak? <laughs> nah itu maknanya Bapak yang berbahagia Inilah hikmah kita ziarah pada hari ini Memang dulu Nabi pernah melarang Karena orang masih dalam kelemah Imannya kalau sekarang ini kita sudah merasa Sudah dianggap telah beriman dari nemo yang Masa dianggap lemah lagi Masa datang ke sini masih dianggap nyembah kubur Masa jemaah Darussalam dan sekitarnya kayak minta kasih Burhanuddin Apa yang kita minta kasih <goda> Minta doa kepada Allah berkat bertawasur kepada Syekh Burhanuddin Dalam kata sufi, katakan kun Allah, bayi lantafun Allah, kun ma'aman ma Allah. dekatlah kamu kepada Allah kalau tidak bisa doket kepada Allah dokati uang yang doket kepada Allah ok, itu dulu awak nak doket yang bupati eh, benar-benar jadi tidak kurnalis ya <tik> <tik> <tik> awak nak doket dekat bupati, tapi tidak kenal bupati, kenal juga kawan kita yang doket bupati kira juga bisa nak doket bupati Akhirnya ibaratnya Bukan kita tak bisa langsung kepada Allah Bisa Tapi Allah nak kenal jawab dah Dekat masyarakat orang punah jauh sekali Tapi ini nak langsung kepada Allah Boleh Tapi tengoklah orang dulu Bila bisa kita doktor kepada Allah Tapi untuk lebih baiknya Dekatilah orang-orang soleh Itu ibaratnya Bapak Ibu bagi Berkawanlah dengan orang yang baik Apabila kita tidak membeli sesuatu dari mereka tapi setidaknya kita mendapat keuntungan, sering dimisalkan oleh orang-orang bijak kita, berkawan kita dengan orang yang penjual minyak harum, walaupun kita nak mali, tapi awun. berkawan kita ke bangun pagi minyak awun, bahasa iya iyo, warga balimo. seorang minyak awunnya, enam kali limonya dapat dua sodok. No. Aun, so Tapi, kok bakawan jauh perampok, bakawan jauh tukang titik, tukang las, walaupun tidak suatu bapak jodha, be asok obunya. Nah, jadi itulah, maka dalam Islam, berkawanlah kalian dengan orang baik, setidaknya kalian akan mendapatkan kebaikan dia. Apabila kita berkawan dengan orang jahil dan orang keras hatinya, maka itu berpengaruh kepada kita ibu pun berbahagia. Nah, sekarang ini, maksud berteman, berziarah kita ke Mahkamah Ulama. Ibu-ibu berbahagia. Banyak hikmah yang dapat kita hadir pada kesempatan ini. Ya, yang nyalain dari rumah kita komen, pakai motor, pakai tambang. Siapa pun ada PPPT? punya motor. Sehingga di Kuok sate tinggal situ. di situ. Sehingga di mengatakan tangguh, di PPPT. Nah, Tentu ibarat kita mereka mokah, ikut mereka mereka kauju namu. Artinya, kursi rufil alfan zulkaifah karena akibatul mazerimi. Allah mengatakan berjalanlah kali ini muka bumi, tengoklah pelajaran bagi orang yang berbuat -ber kerusakan. Sama juga kepada Nabi Allah ajak Isra Miraj, li min ayatina untuk menengok kekuasaan Allah swt. Kalau tidak, kita datang kau Enggak Haji Enggak Pak Yurnalis. Siapa Saya Iya, Salah satu gadis di Provinsi Riau ya. Dan shalom pimpinan perbentikan kampar kandidat jadi bapak Ibu berbahagia. Dengan kehadiran kita masih banyak manfaatnya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menembarkan rezeki dan bersilaturahim kita. Alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia, Untuk itu marilah kita jadikanlah guru-guru kita sebagai motivasi kita dalam beramal dan beribadah, karena mereka adalah al-ulamau. Rasulul Anbiya. itu mari kita lahir lahirkan ulama-ulama di negeri kita. Maka pondok-pondok pesantren adalah pabriknya para ulama. Ya, untuk dimaklumi Bapak-bapak sekalian. Yang mungkin yang tahu sudah tahu untuk mungkin yang belum tahu bahwa Pondok Pesantren Darussalam yang didirikan tahun 56 telah mengeluarkan santri ribuan alumni. Dan alumni terbaiknya telah mendirikan pondok pesantren lebih kurang 17 pondok pesantren Di Riau dan bahkan di Sumatera Barat Termasuk yaitu sebagai murid biaya Idharus Dr. Haji Buya Jamarin Yang berasal dari Kuntu pendiri pondok pesantren Syekh Barhamuddin Kuntu yang beliau telah meninggal dunia menunda Allah lakukan kuburnya Dan pelanjut beliau adalah itu Ust. Junaidi Alumni al Azhar. Dan ada beberapa pesantren Tadi dikatakan Pesantren Buya Haji Ujang Umar Dari uh, 13 Kota Kabar Ada pesantren Niftahul Marib dari Banu Picak Yang ya, hadir nih ya uh, uh, Ada lagi Iya ya. Dan ada 63 Suruh suluk Bapak Ibu Jadi pondok Pesantren salam ada 63 Suruh suluk yang dibina di kampar di rohul nama yang terbanyak adalah kampar Terlambat kita ambil seribu suluh orang sebelum awak punya saja tapi kalau nggak mau di awak isi kok diawak mana awak gini kan? kok panggil orang rohul ya nak awak ulang dan bahkan bisma terapi ya enam puluh tiga suluh dan dari 63 suruh itu ada 10 suruh yang ada jamaah terikatnya. Dan pada bulan Ramadan kemarin, ini belakangan surat suruh, suruh selama ada 40 hari, 30 hari, dan paling ini ada 10 hari. Termasuk ini, Buya Jemarin dan Yuladi adalah alumni dan mursyid yang diangkat oleh Buya Aida Jadi kalau jumlah di pesantren ada 250, kemudian suruh-suruh-suruh, yang 20 rata-ratanya ada 50, berarti 1000 bersin dari ada 20 di sumlah suruh-suruh yang diteruskan oleh muridnya sekitar lima muatwi itu yang suluh aja tentu yang tak suluh betul banyak ini bukan berbahagia inilah aset kita dan harapan kita yang akan melahirkan para ulama dan orang-orang soleh di masa-masa yang akan datang seperti itu marilah kita sama-sama mendoakan semoga lembaga pendidik kita pesantren sebagai lembaga pengetahuan dan suluk sebagai sarana pengamalan. Jadi ya, seperti apa yang disampaikan boleh yang diharapkan oleh Bu Yashia Mudawali kepada biaya Darus, wahai Haji Darus, kalau pulang engkau karyau buek pesantren madrasah buek suruh suloh. Pesantren sebagai tempat anak belajar ilmunya. Dan suluh-suluh sampai pengamalannya. Jangan jamen, jangan yang ajakan abaikan. Yang kedua tuh tidak bisa kita abaikan. Ibarat burung ke dua sayap. Kalau ada ilmu saja tanpa sentren, ya timpang. Sama dengan uang kaki kisuh Tapi kalau sebaliknya suluk saja naga ilmu, dan juga juga jadi untuk demikian oleh demikian ilmu dan amal harus sejalan maka kita adalah lembaga darussalam dan sekeluarga -se -se -se -se besarnya adalah berakidahkan ahlus sunnah jamaah bertri bermazhab imam syafi'i dan berteriak naksabati ibu ibu hadirin berbahagia inilah misi kita dan mudah dengan ziarah pada hari ini kita dapat menembuskan uh, sejarah atau meneruskan uh, tradisi Atau apa yang dilakukan oleh Bia Darus Untuk masa-masa akan datang Dan mudah-mudahan anak cucu kita uh, Kita ajak dan kita ajak juga Datang insya Allah ke sini Di masa-masa yang akan datang Ibu-ibu yang -ibu berbahagia marilah <tuh> kita Menempatkan setiap doa kita kepada Allah Untuk doa kepada Ustadz Ajifar Razie Yang Kemarin waktu pelaksanaan umrah di Mekah Beliau terkena serangan Stok ringan ya Moskid ringan itu masih sadar Tapi tidak e, bergerak Tidak lancar berbicara Dan sekarang dirawat di Bukit Tinggi Insya Allah dalam minggu ini e, Akan dibawa ke Darussalam Dan mudahan dengan berkat doa kita semua Beliau sehat seperti simulakala Amin daripada. Terima kasih Itu aja yang dapat kami sampaikan Dalam kesempatan ini Terakhir terima kasih kepada penelitian dan kepala desa Dan kepada kita hadir ke kesempatan ini Unang dan perjalanan kita diperkahi oleh Allah ta'ala Dan selamat sampai ke tempat masing-masing Bilahi taufiq wa hidayah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay. Alhamdulillah pada hari ini kita uh, berkesempatan berziarah bersama Murshid Ab, Tarikat Al Syekh Haji Aynur Sidani Al Khalidi di pemakam uh, uh, Syekh Haji Burhanuddin Puntur Darussalam. Terima kasih.